Oke okay, teman-teman, ada batang pohon di sana sedang berbuah, entah batang pohon apa itu. Uh, tapi sepertinya buahnya bulat-bulat dan berkelantungan di sana. Nanti coba kita bidik teman-teman dari sini. Jarak sekitar 50 meter mungkin ada ya. Mungkin ini nanti perkenaan, perkenaan sekitar turun satu uh, Nah, buah, buah ini nanti yang akan kita bidik. Atau yang Ini ya Oke kita lanjut teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menguji lagi akurasi mimis lak lokal kalengan, ya. Tapi sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung ataupun mengikuti channel ini, dan tentunya selalu saya doakan semoga yang mendukung ataupun mengikuti ataupun uh, berpartisipasi dalam channel ini tentunya selalu saya doakan semoga dimudahkan rezekinya kemudian di selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala sesuatunya oke okay. uh, bagi yang mencanangkan ibadah puasa semoga di selalu diberi keberkahan ya di bulan suci yang penuh nah ini teman-teman okay, di sore kali ini saya akan mencoba untuk mengatasi akurasi dengan memakai mimis slak lokal kalengan teman-teman ya ini sedikit berbeda dari yang kemarin kalau kemarin itu nggak pakai kaleng slaknya itu plastik kiloan ya sekarang kemasannya plastik kalau sekarang ini yang saya akan coba ini uh, memakai kaleng dan ini dia apa namanya nih ya mr slak 12 gram teman-teman masih tersegel ya masih baru ya nanti kita lihat miminya seperti apa dan tentunya masih bersama unit andalan saya teman-teman itu dia di belakang AX8 oh ya bagi teman-teman yang bertanya kemarin pakai laras apa pakai alur berapa uh, dan panjang berapa dan laras saya itu laras lokal teman-teman ya dan memakai alur 12 kemudian panjang laras itu sekitar 50. 5 cm dan tidak memakai laras khusus slag ya Saya memakai laras biasa aja Seperti yang saya jelaskan di video kemarin Oke kita buka teman-teman Mimisnya Oke seperti ini teman-teman Mimis lak. Uh, lokalnya kalengan ya, ini tertera di kemasan 250 pcs. Ya, kalau menurut saya cukup rapi juga ya teman-teman. Ya, kelihatan ya, coba kita dekatkan. Nah, seperti ini teman, -teman. Tuh, ada roknya saya agak masuk ke dalam ya, kalau yang kemarin itu yang kemasan plastik itu dia tidak memakai rok sangat dangkal sekali kalau ini berbeda teman-teman kita nggak tahu ini cocok apa enggak di laras saya tapi saya sudah memakai metode yang seperti yang saya jelaskan di video kemarin ya mudah-mudahan bisa-bisa uh, cocok juga pakai mimis ini oke langsung kita coba ya akurasinya seperti apa ikuti terus mantap kita coba Perkenaan di setengah dua ke bawah, teman. Ini ya, pas titik ini ya. Ini titik cross yang kita jadikan acuan tadi. Ini bawahnya ini. Tapi anginnya enggak begitu apa ya, tenangnya Kita coba ganti di sini, teman ya. oke, okay, itu ya coba lagi pas di setengah dot oke okay. grupnya seperti itu teman teman berarti ini lebih dari 30 meter ya, sekitar 40 meter ini karena biasanya 30 meter itu kalau setelan senapan saya ini pasti di cross teman teman oke okay, masuk ya tadi ada yang grupin satu ya coba lagi Oke okay, masuk lagi gila teman-teman bagus ini kayaknya mimisnya teman-teman maju coba ini MR Slack ini terbaru teman-teman saya baru coba ini ternyata apa bagus juga apanya akurasinya tapi teman-teman pakai metode yang saya jelaskan di video sebelumnya ya kalau memakai mimis selak itu dan larasnya tidak khusus untuk selak coba lagi. oke okay. turun ke bawah sedikit ya ini angin di kisaran 2000 PSC teman teman tadi enggak sempat pompa. oke okay, beberapa kali tembakan tadi masuk lubang satu lubang teman teman ya. hanya saja tembakan kedua tadi agak melenceng ke kanan sedikit mungkin ini sedikit ada yang rusak atau gimana? sekarang kita coba di batangnya ya, batang ini ya. lihat impactnya seperti apa. Oke kita sekarang coba di batang pohonnya. Lihat impactnya teman. teman Mungkin di sini ya. Di putih di sana. ya kekenaan setengah dot ke kiri sedikit ya mengerikan kalau selagi ini mintanya teman-teman daya hancurnya itu luar biasa itu masuk ya pas satu lubang ya oke okay. oke okay, kita coba lagi teman-teman oke okay, masuk ya tiga kali tembakan masuk terus ya Coba lagi. Oke, okay. masih konsisten masuk juga teman-teman. Oh, mantap. Ini teman-teman wajib -teman coba kayaknya ini mimisnya selak. Amr uh, selak ini. Oke okay, kita nanti coba yang sedikit agak jauh ya. Oke okay, teman-teman. Ada batang pohon di sana sedang berbuah entah batang pohon apa itu oh, tapi sepertinya buahnya bulat-bulat dan bergelantungan di sana. nanti coba kita bidik teman-teman dari sini jarak sekitar 50 meter mungkin ada ya ini nanti perkenaan sekitar turun satu oh, dot nah buah, -buah ini nanti yang akan kita bidik atau yang Oke kita lanjut teman-teman kita mulai mungkin ini jaraknya sekitar 50 meter kita coba ya oke kena ya kena teman teman tapi gak jatuh ya coba lagi uh kena angin kita tunggu sebentar ya wah anginnya kencang teman teman kita berhenti sebentar ya untuk menunggu anginnya agak reda kita coba lagi, oke ya kita coba lagi ya, ini oh, sudah sedikit agak tenang, oke, pecah teman-teman, mantap. Atau kita cari yang lain ya Yang lebih kecil mungkin Itu disana Oke okay. Kena juga teman-teman Memang teman-teman wajib coba kayaknya Mimis ini Mantap Kita nah, yang lain lagi Yang agak bawah Sana teman, teman Lebih kecil lagi dari yang tadi Yang dua tadi ya Kita coba lagi Kena juga ya ini sudah turun satu grad kurang sedikit teman-teman ya, karena mungkin sekitar 50 meter. Oke, tapi cukup ya, menurut hemat saya ini sangat bagus mimisnya. Silahkan teman-teman sendiri yang mencoba. Oh, kalau buat saya ini sangat mantap lah, untuk hunting. Dan mimpaknya juga bagus, mimisnya juga rapi. MR Slack mantap. Terima kasih, teman-teman yang sudah mengikuti video saya. Semoga-moga. Selalu diberi rezeki yang sangat melimpah Dan eh, Apa namanya eh, Dimudahkan salah satunya Oke selamat eh, menjalankan ibadah puasa Semoga selalu diberi keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh